gue ngejalanin diet ayu selama tiga hari gue naik kilogram. halo semuanya kembali lagi bersama gue di Clinton. Belakangan ini gue sering banget nontonin video-video orang yang ngelakuin diet ayu. Kebanyakan dari mereka itu berhasil nurunin berat badan mereka beberapa kilo cuma dalam waktu beberapa hari doang. Yang menurut gue itu singkat banget, cepet banget. Akhirnya gue pelajarin lagi gimana caranya ngelakuin diet ayu ini. Gue baca-baca juga. Dan ternyata satu hari itu kita cuma bisa makan satu buah apel buat sarapan, satu sampai dua buah ubi buat makan siang, sama protein shake buat makan malam. Tapi diet ayu ini termasuk Masuk diet yang ekstrim karena satu hari itu mungkin kita cuma konsumsi sebesar 500-700 sampai 700 kalori aja dan itu kecil banget Karena gue penasaran beberapa minggu lalu gue mulai lah nyoba ngelakuin diet ayu ini selama 3 hari Pas gue mulai berat badan gue itu sekitar 86 kg dan di hari pertama gue mulai, gue mulai dengan olahraga dulu sebelum sarapan Take another hit, but I'm already high. Told myself I wouldn't. Why do I even try? Here we go again, fucking on my hands and. buat ngemakan apel dan ini seger banget, manis banget, enak banget. Sekarang gua mau berkegiatan dulu, nanti kita lanjut lagi pas makan siang. Sekarang karena udah hampir jam 12, gue nyiapin makan siang dulu. Mau nyiapin ubinya dulu. you with my eyes open but you said you said keep them closed and be in the moment so i did i did did my best to make you feel wanted but what about what i want what about what i want and what i wanted was to crash with my dumb friends on the weekend step Sekarang gue udah selesai makan siang. Sekarang gue kenyang, dan sekarang gue tinggal punya satu menu makanan lagi buat hari ini, buat makan malam. Hampir jam 5 sore, terus gue serisan -seri gue laber banget, sampe. Guliran sedikit dan ini baru hari pertama di hari pertama itu gue udah mulai ngerasa sih ngelakuin diet ini tuh berat banget rasanya tapi akhirnya gue tetap berkegiatan aja lah dan sekarang udah jam setengah tujuh malam akhirnya bisa makan lagi tinggal satu menu untuk di hari pertama ini itu adalah protein shake abis itu gue langsung mau tidur aja karena gue capek banget. I did, I did. Did hari kedua Harapan gue diganti sama Apple Tapi gak cuma satu ya Mungkin kayak tiga atau empat Kayaknya gue bakal suka banget sih hmm. Kalau ternyata makan buah Pagi-pagi Itu seger banget Menurut gue diet Ayu ini yang paling ngebantu itu ubinya sih Kalau nggak ada ubi gue gak tau deh Soalnya ya wajar aja lah sumber karbohidratnya cuma dari ubi doang hmm. Sekarang gue udah selesai makan siang Tinggal satu menu lagi buat malam ini Protein shake Nanti kita ketemu lagi pas makan malam Dan akhirnya gue selesai ngelakuin diet ayu di hari kedua. Yang gue rasain itu setelah dua hari ngelakuin diet ayu itu gue bener-bener lemes banget. Badan gue tuh udah gak ada tenaganya sama sekali. Tapi karena emang niat gue ngelakuin tiga hari, jadi gue lanjut aja di hari ketiga. Gue coba semangat-semangatin diri gue sendiri. Dan gue mulai dengan olahraga. Jadi, sekarang udah jam setengah sepuluh, gue harus selesai olahraga. Capek banget, gue lapar banget. Tapi sebelum sarapan, gue mau mandi dulu. Sekarang gue harus selesai mandi, langsung aja karena gue lapar banget, gue mau nyiapin sarapan dulu. buat sarapan gua. Enak banget, gua pengen lagi cuma Karena nggak bisa jadi ya ya udah kita tunggu makan siang aja. Sekarang tuh yang gua rasain tuh gua capek banget, gua ngantuk banget terus juga gue ngerasa kalau gue habis tiduran terus langsung bangun meskipun duduk bentar deh terus diri itu pasti gue pusing banget tapi gue akan coba buat tetap semangat jadi kita langsung aja makan siang jadi gue baru selesai makan siang tapi gue lemes banget jadi gue mau tidur dulu nanti langsung lanjut aja pas makan malam. dan akhirnya selesai lah gue ngejalanin diet ayu selama tiga hari tapi sebelum gue tidur gue ngangkat box yang menurut gue lumayan berat yang posisinya tuh gue udah lemes banget capek banget gue gak ada tenaga sama sekali dan akhirnya gue ngangkat dan setelah gue ngangkat, itu gue bener-bener kayak ngedrop banget Akhirnya gue langsung tidur abis itu Dan selama beberapa hari, itu gue gak bisa gerak gua, Mayoritas yang gue lakuin tuh cuma rebahan doang Karena emang sakit banget pinggang gue Sampai kalau makannya gue harus rebahan Karena sekarang gue udah bisa jalan Gue nimbang dong, gue pengen tahu berat gue turun berapa kilo sih Dan setelah gue ngejalanin diet ayu selama tiga hari Gue naik 3 kilogram, parah banget <tuh> cuma ya ya udahlah ya sekarang gue udah nggak penasaran lagi gimana rasanya ngejalanin dia tayu fokus gue sekarang gue cuma pengen cepet-cepet sembuh aja nih sakit pinggangnya karena emang sakit banget biar gue bisa beraktivitas lagi makasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa ditinggalin komentarnya di subscribe di like dan juga di share bye bye